Assalamualaikum Perkenalkan wabarakatuh Perkenakan nama saya Hana dari TKB3 Saya akan membacakan surah Al-Bainah Bismillahirrahmanirrahim Nam yakunelah jina kafaru Min ahil kitab wal musdikina Mun fakkina hatta tahtia humur bayina Assalamualaikum ya wabarakatuh kita membak 어떤 거 하면 귀신이나 라혼이나 bar when ah kita kita berwarmurekinffi hak kejahat Nah hal Orisin hia laikahum shairul bariyah nan lazilah amanu wa amilus so lehati laikahum syairul bariyah laum dan rabbikum fil pada